hadir lagi satu armada PO Haryanto Makibau tim Jogja Rahim apakah masih menjadi tim Jogja? monggo teman-teman bisa memberikan uh, komentarnya ya nah ini Makibau tadi ini polosan armada ini <tuh> pada waktu armada ini baru-baru rilis terus mulai ngelain akar itu kita sempat mengabadikan ya teman-teman 175 ini kembarannya satu ya kembarannya 171 ini baru saja datang ke sini armadanya nah ini masih ada kaditan datu di sini dua tujuh Driver kayaknya Pak Yusuf pak ya, suaminya Bu Yayub ya, Yang ini Arahim Ar masih anu teman-teman Armadanya itu masih keren teman-teman, ya masih keren ini Armadanya karena ya baru belum lama ini, belum terlalu lama banget lah untuk kira itu. Satu tujuh lima kita waktu itu ketemu armada, ini malam hari ya teman-teman oke ini untuk AR 027 sudah selesai nyolar dan ke garasi sana ya tuh mirip pesawat yakin rangkotnya mirip pesawat banget, yakin Wow. Tadi, kodi mem memeriksa ban serep. Mungkin mau ganti ban serep, ya? Armadanya masuk masuk ke sini, bengkel ban-ban sini, -ban jenar sari. Proses kali ya? proses penggantian ban atau pesan ban. Oke kita sudah di sini di dekatnya Arahim. Nah, dulu Arahim Ar tok namanya, sekarang tambahi. Makibau. Ber. Body Jet Bus tiga plus HDD. Sasisnya Waktu itu ngelain Jogja bareng sama 171 yang Liverynya mirip juga kayak gini ya teman-teman ya. Pas malam hari malah ketemunya. Malam hari kita ketemu di sini saya hunting malam. Ya. Nah, ini saya hunting siang, menjelang sore. Menjelang sore jam berapa sekarang ya? Sudah jam 3 kurang 19 menit. Hampir asar berarti. Oke, sudah hampir asar. Tadi ini kadi tuh kas banget kanu suara suaranya Suarane pot Oh iya ambil ban anu kayaknya ambil ban serep untuk diganti. Ya. nyantai aja, Bro. HR027A. Ngambil ban serepnya. Oke, hey, nggak apa-apa biar proses dulu ya biar diproses. Nah ini maki bau masih uh, nyular ya. Masih nyular ini untuk kalau jam-jam begini itu jam-jamnya lengang. Jadi tidak antri-antrian yang panjang-panjang banget gitu loh. Nah, itu bannya sudah dilepas ini nya udah dilepas, siap untuk diganti nah ini mundur lagi po AR 027 nya tuh, sosiko Oh, Bu Yayu di dalam ternyata lagi baru istirahat, Bu Yayu nanti gantian sama Bapak tadi. Banyak ditaruh untuk diganti. Nah, ini melanjutkan perjalanan ya. Semoga lancar perjalanan dan selamat sampai tujuan. Misip. Oke, teman-teman, saya masih di sini ya, teman-teman ya. Untuk video versi panjang, nanti akan kita tayangkan juga di channel amat SR3 Bagi-bagi tempat <laughs> Oke teman-teman di sini sudah ada PO Haryanto Banyulangit PO Haryanto Banyulangit 026 Ini... Kemarin itu polosan ya Polosan dihilang nickname-nya Ini font baru Ya seperti ini malah, fontnya Simple Pol ya teman-teman ya warna hijau menurut teman-teman bagaimana mau diberikan komentarnya tentang armada ini di kolom komentar ya phone baru PO Haryanto HM 026 <tuh> Banyu Langit ini beda dari yang kemarin untuk fontnya jadi nggak ada apa ya macam-macamnya kayak diberikan Uh, les pinggiran itu enggak, ini malah hanya tulisan penyulangit aja, simple banget ya, fontnya fontnya sangat simple. Armada ini bersesis udah Mercy 1626 ya standar air. Dan ini liverinya seperti ini hijau Tosca, wayangnya juga wayang double atau wayang susuit so lah. Kalau kata anak-anak wayang susuit. So Wayangnya berdua, wayang aja berdua. Nah, ini kru survei ban. Kalau ban banyak di sana, itu nanti rame, langsung auto rame. Bagian atas simpel banget, bersih dan diberikan tulisan "banyu langit" yang berwarna hijau. Ar 026 Untuk proceedingnya masih kinclong-kinclong banget ya Lampu strobo 2 buah di bawah Sama boneka-boneka yang kecil-kecil Jadi motif simple Simbol aja sih Fontnya juga dibuat simbol ya Nggak banyak Pernak-perniknya Wih uh. Halo-halo Ya banyak pernik tapi elegan seperti ini, sedihnya. ini makin sore makin dateng bis ya, wah seneng saya sedihnya semangat loh dateng di sini kalau makin dateng bis. wah ada bis kecil, krega ditulisnya pariwisata, bis kecil. ada Bismillah, ada Allah Muhammad. Bis kecil, regga Roda berkah. Masih roda berkah. Ini masih nyolar ini. Apakah habis nyolar akan berkunjung ke sana juga? Sebagaimana armada yang lain tadi berkunjung ke sana ke Perbanan ya. ini sudah selesai nih ya. Sudah selesai untuk nyolarnya HR026 Bayu Langit kalau tim mono, kalau jam jam segini itu armada tim mono birian itu itu tetap... oh, langsung, eh, langsung lanjut perjalanan. Ku hai, hai, Ora umum mate So semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan. Saya lagi seneng dengerin suara-suara knalpot -suara bis. Ono <sus> Eh, Nah, 175 sudah selesai isi solar dan melanjutkan perjalanan kembali. Oke, semoga lancar di perjalanan dan selamat sampai tujuan dan di sana langsung Sambut kedatangan lagi satu armada PO Haryanto lagi. Wih, ciamik tenan warnanya yakin dari kejauhan sana. Wih, mantap 037 ternyata ini. Ah, mantul ini, HR037. Rasa bulan.